Halo guys, kali ini kita bakal review cat tembok di kesia pembersih kuping ya guys ya. Ini dengan merek Selection di sini. Dengan kotak warna pink dan transparan. Kita bisa lihat best before 2025 ya guys ya. Masih lama sekali, kita buka kotaknya Ini adalah cotton bud Fokus, fokus, cotton bud ya Cotton bud Untuk membersih kuping Ada kapasnya di dua sisi Kalau kalian belum tahu cotton bud itu apa Bisa lihat channel ini ya Pakai cotton bud selection. Kuping Anda langsung bersih dari kotoran congek-congek yang ada, ya. Oke, terima kasih, guys. Bye.